Doa kepada Bunda Maria selama pandemi virus corona, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Maria, Engkau yang terus bersinar sepanjang perjalanan hidup kami, sebagai tanda keselamatan dan harapan, kami mempercayakan diri kami kepadamu, kesehatan orang sakit yang pada peristiwa kayu salib dekat dengan rasa sakit Yesus untuk menjaga imanmu tetap teguh Engkau keselamatan orang-orang Romawi mengetahui apa yang kami butuhkan dan kami percaya bahwa Engkau akan memenuhi kebutuhan itu sehingga seperti pada perkawinan di Kana Sukacita dan perayaan dapat kembali setelah masa pencobaan ini. Tolong kami, Bunda Cinta Ilahi, untuk menyesuaikan diri, kami dengan kehendak Bapa, dan untuk melakukan apa yang Yesus katakan kepada kami. Dia yang telah menanggung penderitaan kita atas dirinya sendiri dan memikul kesengsaraan kita. Untuk membawa kita melalui salib menuju sukacita kebangkitan. Kami mengungsi di bawah perlindunganmu, Oh Bunda Suci Allah. Jangan membiarkan permohonan kami. Kami sedang diuji dan bebaskanlah kami dari setiap bahaya. Oh Perawan Maria yang mulia dan diberkati. Amin.